welcome back to my channel fitri helen oke okay, kali ini karena sekarang di taiwan udah masuk musim dingin ya hampir tiap hari udah hujan pasti di indonesia juga udah mulai musim hujan nah, sekarang aku lagi mampir di warung Romien ya warung taiwan di disini menyediakan banyak menu sih tapi yang paling terkenal itu niuromien atau kita biasa nyebutnya mie daging sapi guys jadi ini tuh kuahnya tuh mantap banget ini pakai kuah tomat ya buah tomat jadi berasa banget gitu ya hmm. kalau untuk tampilan ini pasti semua orang kalau udah ngeliat kayak gini ya tampilannya tuh udah menggugah selera banget ya, siapapun juga pengen uh, cepet menikmati gitu, apalagi di luar sana sedang musim hujan ya ini like masih panas banget, jadi makanya aku nunggu agak dingin ya guys hmm aku coba nunggu agak dingin. Hmm. kita bisa review, okay, review ini mie ayam, <laughs> bukan mie ayam tapi mie daging sapi ala Taiwan gitu ya guys. Okay. Hmm. sama ya pakai sawi, uh, cuma yang membedakannya itu dari mie aja dagingnya ya. Biasanya, kalau di Indonesia pakainya daging ayam, kalau ini yang terkenal itu pakai daging sapi. lumayan banyak sih satu mangkoknya ada sekitar 5 biji. Hmm, dan harganya itu masih terbilang cukup murah ya. 120 ini udah dapat semangkok besar ini guys. Jadi hmm, pokoknya nikmat banget. Ini bisa dimakan, di musim dingin atau di segala cuaca. Ini mengenyangkan gitu ya. Dagingnya dagingnya ini, tuh empuk banget. Pakai daging sapi, ya? Hai, hai, ya. live chat kemarin ya, waktu pas live streaming kalian pada request pengen tahu Hai, atau Hai, daging sapi hai. Taiwan, jadi aku Oke deh, aku nurutin apa yang kalian mau. Sekarang aku udah bikin videonya, jadi kalian juga nggak penasaran lagi seperti apa tampilannya. Ya, kalau untuk rasanya, karena ini kan pakai kuahnya, kuah tomat, jadi rasanya ya asam-asam tapi seger banget. Sumpah, ini seger banget. Hmm. Nah, kita ya untuk mie-nya pokoknya kalau untuk mie ini pasti samanya ya kayak di kayak mie ayam yes. wah mantap banget nih kemian ala Taiwan ya. Kalau kita di Indonesia daging mie ayam, kalau di sini mie daging sapi. Jadi untuk menunya hampir sama di Indonesia. Tapi kalau untuk di Taiwan sendiri tuh pakainya daging sapi ya, guys. Nah, jadi di sini satu mangkok besar. Satu mangkok besar ini 120 mp atau kurang lebih 60 ribu ya. 60000 kurang lebih yang harganya guys tuh. ini banyak pusing. kita bisa ini kuahnya pakai kuah tomat ya. terus ada sawi hijau ada juga potongan ini daun bawang itu mangkoknya kurang lebih ada 5 potong ini ya, daging sapi 5 potong ini masih panas jadi aku tunggu dulu karena berhubungnya masih panas banget jadi aku tunggu dulu ya hmm. untuk mie nya itu sama ya sama seperti mie ayam cuma kalau di Taiwan kan ini terkenalnya mie rumien atau mie daging sapi jadi sebenarnya hampir mirip sih ya hampir mirip. cuma bedanya di daging aja kali ya hmm. oke okay guys kalian bisa tahu. jadi mie kalau kita jubutnya bukan mie ayam ya. Ibaratnya mie ayamnya orang Indonesia itu beda dengan Taiwan ya. Ini kuahnya itu enak banget. Kuahnya sampai kental banget gitu, guys. Wah. Masih panas. Aku pengen pengenicipin tapi masih panas banget. smartnya itu berasa mana? Cuma foto dulu ya. Nah, mana mana, orangnya di luar. Orang di luar ya. Pengunjungnya juga banyak. tempatnya luas rapi sayangnya aku sendirian guys ala-ala jomblo gitu ya jadi untuk menunya untuk harganya sendiri tuh lumayan ya enggak enggak terlalu mahal tuh ini saya berada di urutan ini ketiga ini ya harganya 120 NT dan paling mahal 130 itu switch hmm, out switch out isinya daging babi katanya biasanya kesukaannya taytay aku, hmm, jadi jadi menu-menu harganya seperti ini, yang pengunjungnya juga banyak banget yang datang sini. Nih, kita makan dulu ya, karena tadi panas banget jadi aku harus nunggu agak dinginan biar enak dinikmati gitu ya guys. Ini kalau udah makan mah cepet buru-buru ya nggak nah, enak juga kalau kelamaan hmm. aku coba pukahnya. ini udah lumayan dingin bukan dingin sih, masih udah lumayan anget-anget gitu ya, jadi bisa dinikmati kalau yang barusan kan masih panas, jadi aku coba nunggu dingin hmm. ini kuahnya tuh Entep banget aku gak bawa tongsis jadi langsung spontan aja aku bikin ini ya buat, buat kalian semua tim support challenge youtube jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel fitri helen vlogger taiwan oke okay guys thank you banget buat kalian yang setia ya dari awal sampai akhir udah terus nonton terus bantu kembangkan channel saya semoga kedepannya lebih semangat lagi membuat kontennya ya Guys, thank you aku mau makan dulu. Ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.